Hmm. Kayaknya besilat nih Enggak <laughs> kan? <Enggak, enggak. laughs> Oke, Alhamdulillah Silakan mas, diceritakan lagi Bagaimana keluhannya Kalau dulu tuh Itu dok sempat, kayak kan saya pernah lihat Video-video itu yang Apa? Video call tuh, terus orangnya tuh pernah Makan gotri Nah, mau nah, membuang ilmu kesaktian Ya, ilmu kebal gitu kan Bluetooth saya juga pernah kayak gitu Kapan itu? Sekitar Waktu SMK Tahun 2014 atau 2015 oh, 9 tahun yang lalu? Ya, kurang lebih Kurang lebih ya, 8 tahun lalu ya Terus Kenalan gotri juga? Iya Ya, medianya ada yang pakai gotri, ada yang pakai apa? Jantung ayam, begitu -gitu. Jantung alur, ayam. Ya, tapi udah dimasak sih Oh. Buat kebal. Saya kurang tahu juga itu. Oh, cuma oh. ikut aja gitu. Oh, dulu apa itu? Perguruan silat. Itu, itu tuh dari orang tua saya. Ah. Kalau bisa bilang tuh orang-orang sekitar menyebutnya tuh orang pintar itu. Orang apa? Orang pintar. Orang pintar, ya. oke. Okay. Disuruh nelen gotri hmm. untuk? Katanya biar ada apa ya? Penjaga? Oh, eh, kayak gitulah Biar ada penjaga? Iya Itu sebulan sekali kalau nggak salah Oh Bagi waktu malam Jumat liwan atau apa gitu Terus pas suruh juga kayak gitu Selalu gotri? Enggak Jantung ayam? Ganti-ganti gitu Oh, saya kira cuma sekali aja Enggak, itu Sering tuh, ngerti dulu. Terus sampai saya tuh, pernah mikir gini. Ah ini gimana ya, saya tuh udah tahu kalau kayak gitu tuh masuknya si dosa salah. Pengen bisa keluar dari kayak gitu, tapi nggak mungkin kalau saya ngomong terus bubar tuh nggak mungkin. Pasti yang ada uh, bentrok antara bapak dengan anak mm -hmm. gitu. Akhirnya cuma berdoa aja, Alhamdulillah, lama-lama itu. Orangnya udah pada males gitu, oh ini itu jawaban Allah kayak gini nih Orangnya pada nggak mau datang, kan bukan cuma saya itu, banyak gitu Orangnya pada males, nggak pada datang, terus Si bapak saya itu bilang, wah udah males lah Orangnya udah pada nggak datang, udah nggak ada acara kayak gini lagi Saya, wah Alhamdulillah Bapak itu ngobatin orang? Iya. Sama ngajarin kesaktian gitu juga iya. Oh gitu Ini istri? Iya Ber Sudah berapa tahun menikah? Baru Tahun lalu oh, Alhamdulillah Masih pengantin baru ya iya. Semoga bahagia Nah setelah minum Setelah menelan gotri Terus Jantung ayam Adakah perubahan yang dirasakan? Yang jelas itu Ibadah itu malas Ibadah jadi malas Apalagi Terus Mimpi buruk, Mimpi buruk. MP buruk. Gampang emosi. Gampang emosi. Sama orang enggak takut. Ya pokoknya gampang emosi aja gitu. Gampang emosi aja. Nah. Apalagi. Ya pokoknya perbuat maksiat itulah. Rajin maksiat ya. <Gluluh> ya <gestTrans vamos�> ya enggak. enggak rajin cuma. Apa oh enggak ya? rajin. Kayak salat tuh jadi bolong-bolong gitu -bolong. yeah. Salat bolong-bolong. Ya terganggu ibadahnya. Yeah. Ya sebentar ya itu sampai tahun 2017 2017 dari tahun 2014 hmm. tiga tahunan itu tuh ya yang ngerasa ibadah berat, malas, yeah. mimpi buruk, mudah emosi. Setelah itu kegiatan berhenti yang yeah. dilakukan bapak. Hmm. Bapak sekarang bapaknya masih ada? Masih, masih aktif jadi paranormal? Yeah. Bapak tuh lebih ke apa? Ke pengobatan atau? Pengobatan. Pengobatan uh, masih tinggal serumah Enggak. di rumah orang tua ada itu kah kayak pusaka-pusaka nih agamannya apa pak agamannya apa? Eh, oh. apa keris apa batu apa udah tahu ya Enggak. punya kamar khusus Enggak, cuma kamar biasa kamar, kamar biasa. biasa aja tapi oh, saya juga ingat dulu waktu masih kecil, SD kalau nggak salah tuh pernah Ya ada yang namanya kayak bulu berindu itu kan, masukin ke air Terus suruh minum airnya, nah itu nggak tahu fungsinya buat apa Tapi sampai sekarang tuh masih ingat kayak gitu tuh Itu buat ini biasanya, pengasihan hmm. Supaya orang tertarik sama kita hmm. Masnya punya kemampuan supranatural? Alhamdulillah enggak ngelihat-ngelihat jin merasakan Nggak. enggak ya, Nggak. berarti normal aja ya. Iya. Jadi selatan 2017 itu ritual-ritual udah enggak dikerjakan, ibadahnya membaik. Alhamdulillah. Oh, saya itu apa, malah waktu pas masih ngelakuin kayak gitu tuh saya kepikiran, wah ini kalau enggak berhenti nih terus saya ngerti ini saya mikirnya gitu, terus ya malah justru di situ mulai dari situ tuh jadi berdaya mulai ditingkatin tuh. Mm -hmm. Alhamdulillahnya, kejawab doanya dengan cara terlihat kayak gitu. Orang-orangnya pada malas, akhirnya nggak ada acara kayak gitu. Oh, oh beda ya. Kalau yang ini di tempat lain tapi, misalnya mau ngisi ilmu kebal itu ya sekali itu aja. Mm. Telan gotri. Kan maksudnya di gotri nya tuh udah diisi mbak. Yeah. Diisi kodam. Kodam tuh jin maksudnya. Kan jentun ndak ndak bisa dengan mudah, misalnya gini, misalnya saya guru nih, saya guru ini murid saya, dia saya punya jin nih, ada berapa ekor jin saya nih, buat kodam ilmu kebal. Nah, si mas ini datang, dokter indah saya mau belajar ilmu kebal, berarti saya harus ngasih kodam ini, si jin ini ke dia gitu, jin ini mau dimasukkan ke badannya, gimana caranya kalau orang normal itu ya, dia ndak kan ndak ada jalannya masuk jin itu. Apalagi muslim, orang yang sholat gitu, itu kan badannya ketutup. Mm -hmm. Nah, supaya jin ini bisa masuk ke badannya, mm -hmm. dia harus ada perantaranya. Nah, itu misalnya nelan gotri, misalnya tirakat, puasa 41 yeah. hari. Mm -hmm. Nah, kalau kayak puasa itu, ya dalam 41 hari itu tuh sebenarnya itulah proses kita membuatkan sebuah sarang di badan kita. 41 hari puasa tuh kan tidak hanya puasa, ada ada, mantra ada ya, wirid -wirid -wirid ya, mantra mantranya, ada wirid-wiridnya gitu. Nah juga. itu tuh. Nah kalau ya. yang menelan gotri itu kan instan, ditelan langsung masuk sama kayak orang masang susuk itu kan instan. Hmm. Pasang susuk udah langsung masuk jinnya di di susuknya itu di tempat susuknya gitu. Atau minum air tuh, air dibaca mantra, suruh ya, minum. Itu juga sama ada juga. juga. Wah itu itu jalan. Masuknya ilmu, kata mereka, padahal itu jalan masuknya poro jin. Hmm. Itu jalan masuknya. Hmm. Nah, kalau jinnya sudah di badannya dia kan biasanya sih jin kafir itu. Jin kafir atau jin fasik. Hmm. Nah, mereka itu akan terganggu, akan terancam eksistensinya di badan kalau orang itu ibadah. Makanya kalau dia sudah di badan, pasti yang pertama diganggu itu ibadah. Wah solat tu malesnya oh, minta iya, ampun, iya. tapi kok udah berhasil berdiri solat dibikinnya ndak khusyuk. Solat iya. tuh kayak gitu ya, tunggang tunggang, iya, ndak iya. pengen cepat gitu kan? Atau kalau solat tuh ndak khusyuk, iya. ingat ingat iya. ini, lupa rokaat lah. Iya benar. Ada pasien tuh sampai lupa dia udah baca al-fatihah atau belum, itu kan luar biasa. Iya. Kalau lupa rakaat tuh oke okay lah, iya. itu umum masih. Ini lupa baca, udah baca. Al-Fatihah al al apa belum, itu kan kebangetan berarti Kemana pikirannya tuh, mengerawang <laughs> Kan baru kita berdiri dari sujud tuh, kan langsung baca Al-Fatihah kan Dia tuh lupa, dia udah baca apa belum, padahal dia baru naik Coba, saking pikirannya itu dibawa kemana-mana sama jinnya, sama kodamnya itu. Nah itulah efek buruknya Kalau yang akhir-akhir ini saya rasakan juga gitu Terkhususnya bulan Januari kemarin tuh Mimpi buruk yang sepanas kayak air. Ketinggian. Mimpinya air ketinggian, nah. Hewan buas. Mm -hmm. Terus ketemu orang yang sudah meninggal. Wih, komplit. Iya. Sholat enggak nggak kusyuk. enggak nggak kusyuk. Ini kotor ya, gitu. Mm. Sering banget itu, sampai sekarang. Mm. Ini sekarangnya apa yang dirasakan? Deg-degan. Iya, kalau deg-degan. Sudah pernah coba dibersihkan? Maksudnya dirukiah. Ya? Sama, sama sekali belum. Sama sekali. Wah, ini perdana nih. Harusnya saya kasih adiah nih. Saya <laughs> mikirnya tuh, wah kalau dokterin cari ke Semarang. Iya. Itu langsung ikutlah. Alhamdulillah iya, beberapa betul. waktu kemudian ada itu apa? Notifku. Heeh. Hmm. Dokterin Semarang nih. Berkat doa-doa ini ya. Iya. Saya tuh sebenarnya eh uh, jujur aja ya, dari dulu tuh saya tuh malas ke sini. Ngadain grup hmm. Karena gini Ke Semarang itu relatif lebih Sulit dibandingkan kalau ke Jakarta Kalau ke Semarang ini terbangnya dua kali mbak Terbangnya dua kali nah. Perginya dua kali Pulangnya juga dua kali Pulangnya itu Semarang, Jakarta Jakarta, Pontianak Kalau kayak Jakarta itu kan Langsung aja gitu, hmm. lah. Terbang satu jam 10 menit Naik grab sampai hotel udah langsung hari itu juga langsung bisa rukia bisa bisa jalan kan jadi tidak terlalu panjang ya sebenarnya ini sih itu itu relatif aja kan bukan kayak kita zaman dulu atau misalnya naik kapal gitu kan ya cuman dua kali terbang aja gitu nah saya itu kan dulu itu terbatas waktunya terbatas kalau sekarang kan udah udah ini di diatur lah kapan saya jadi dokter kapan saya jadi perukia gitu kan Terus di Instagram tuh ada follower yang suka ini apa? Ditu nanya, entar-entar nanya, nanya, "Dok, kapan ke Semarang, Dok? Buatlah ke Semarang, Dok." Hmm. Gitu terus akhirnya saya tuh ya udahlah, iya kan aja. Bismillah kan. Eh, ternyata banyak yang ini yang daftar. Kemarin tuh enggak sampai seminggu. Hmm. Saya bikin flyer, pada daftar semua udah habis. Yang Semarang itu. Yang Semarang. Hmm. Terus ini saya terus yang kedua, tempatnya kalau di Jakarta saya kan biasa di di hotel yang sama tuh, dari dulu sampai sekarang, karena di situ itu sejarahnya dulu pernah saya pernah diundang pemilik hotel itu, untuk merukiah keluarga mereka, nah setelah itu ada omongan gini, Dr. Indra nanti kalau mau ngadakan rukiah di Jakarta, sini aja katanya dia kan sudah diizinkan hmm. nah kalau di tempat lain tuh kan saya gak punya yang kayak gitu hmm. kayak di Semarang nih nah alhamdulillah nih saya dapat ini hotel ini ini bagus coba lihat tempatnya luas kan sesuai sih harganya <laughs> ya yang ideal tuh kayak gini kamarnya luasnya 40 meter persegi nih kalau misalnya pasiennya ada dua kan pasien satu pasien dua kalau ini kan privat kan kalau pasien satu pasien dua tuh di sini bisa satu misalnya pasien satu di sini dia dengan pendampingnya saya di situ satunya di situ tuh kan tuh, tempatnya luas dan ini hotelnya kan besar nih hmm. kalau pasien di sini Meraung ketawa-ketawa muntah muntah Insya Allah ndak inilah ndak ke hmm. ndak ribut sampai keluar kan mungkin orang ndak ini hmm. dulu saya pernah ke hotel lain tuh pernah dikomplain soalnya hmm. pernah dikomplain, dulu pernah sekali saya di Jakarta Hotel yang tempat biasa saya Rukiah itu penuh hmm. saya sewa hotel lain uh di komplain sama pihak hotel Maklumlah di kamar saya itu Mbak ada orang ketawa Yihihihih. Ya, mencari, Ada yang muntah-muntah suaranya kan, orang keganggu jadinya kan. Ini kamar ada apa sih? Kok banyak suara aneh-aneh gitu kan? Ini, ini alhamdulillah ini hotelnya besar. Uh, tinggi nih kita nih di lantai 12 nih. Iya. Insyaallah enggak ganggu orang lah. Iya, insya nah, alhamdulillah. Jadi insyaallah nanti bulan Maret insyaallah saya di sini lagi. Ininya tempatnya. Ini oh, bagus lah. Ya, ya. Bulan Maret kan nanti ada lagi petangan bulan, insya Allah. Oke, okay, baiklah itu intermezzonya. Mari kita mulai rukiahnya. Tolong siapkan kantongnya di depan. iya, kalau mbaknya sendiri ada keluhan juga dulu sih, ini dok eh, sampai kemarin sih kan nempatin kontrakan kontrakan telama kali nah, itu tuh kalau nempatin tempat baru itu biasanya kayak ada gangguan kayak gitu, tapi sekali itu dok habis itu, enggak gitu ya enggak, enggak. waktu dalang, datang ke kamar ini, apa yang dirasakan Masnya ada ngerasakan sesuatu? Iya, deg-degan aja Deg-degan aja? Terus kalau misalnya nah Sayanya ada Pernah seperti itu, terus Ngaruh nggak sih ke istri yang Belum hamil? Gitu -gitu. Iya hmm. Biasanya iya Apalagi kan dulu kan Ini kan istri pernah apa Jatuh, terus kan Di Bahasanya dibijet ke bapak gitu Nggak hmm. tahu, mungkin jadi kan kayak masukin apa mantra? <laughs> Soalnya saya pernah juga, ya? kalau dia ngobatin orang tuh Bahasanya ngobatin orang tuh pakai kayak gitu mantra-mantra hmm. gitulah. Iya hmm. ya. mungkin aja. Kebanyakan pasien yang punya kodam ilmu gitu tuh salah satu gangguannya tuh istrinya susah hamil. Takutnya kan ada yang ganggu hmm. kehamilan. Padahal secara medis normal semua. Ya. Istrinya normal, suaminya normal. Hmm. Memang kayak gitu Ayo kita mulai Bismillah A'udzubillahimina syaitanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim muhammad Kama salaita ala ibrahim Wa ala alim rahim Inna kahamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala alim muhammad Kama barik ta'ala ibrahim Wa ala alim rahim Inna kahamidu majid Allahumma rabbi nas adhi wa, wa anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas wa, wa anta shafi la illa shifa Allahumma rabban nas adhi bilbaqsa wa shfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama Apabila masih ada khadam khadam jin, khadam khadam ilmu kesaktian yang ada di badan ini Yang masuk lewat tirakat, yang masuk lewat amalan Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian tidak usah lagi mengikuti orang ini atau tinggal di badan orang ini dan tidak usah turun ke anak cucunya nanti silakan pergi kembali ke tempat asal kamu keluar dari badan ini lewat muntah atau sendawa. Amin. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِمَّا تَمَتَّعَنَّ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ بَرَاءَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ آحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له، وبذلك، ومرت وأنا أول المسلمين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفأمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْمُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقَةً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُوهُ إِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أ فإن متفهم الخالدون. Kullu nafsin dha'iqatul maut Wa nablukum disyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaka Inna shaytana lakum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 keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher yang tertahan di dada keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْ يَتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِدْنًا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ عُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Inna shaytana lakum aduum fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Baratum minallahi wa rasulihi lalladhina ahatum minal mushrikin Qul inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La muslimin keluar lewat mulut keluar kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian Til silakan pergi dari badan-badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa wama ja'alna li basharin min qablikal khulda fa in khalidun كل نفس ذائق الموت ونبلكم بالشر والخير فتنا وإلنا ترجعون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِى بِرِجَالٍ الْجِنِّ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا Innama yaduuhizbahu ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله للذين أعدوا من المشركين قل إن صلتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرت المسلمين. Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar yang ada di perut, yang ada di lambung, yang ada di dada. Naik ke mulut lalu keluar. Naik ke mulut lalu keluar. Keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan-badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَارٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَٰ فَإِمِّتَّ فَهُمُ khalidun. Kullu nafsinda ikahtul maut wana wa belukum bi sherry wal khairifit na hawa ila ina turjaun إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدو، إنما يدعوهم حزبه ليكون من أصحاب السعير، براءة من الله ورسوله، للا دين أحد من المشركين. قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومماثل الله رب العالمين. La شريك له و بذلك أمرت و أنا أول Apa yang dirasakan? Sempat pengen muntah tapi nggak jadi sampai udah keluar air mata tadi tapi nggak kemau muntah. Terus Ke di sini tuh kayak agak hangat gitu. Hangat. Iya. Berat kepalanya? Enggak. Mbaknya? Oke. Sekarang coba letakan tangan kanan di perutnya. Tangan tangan kanan di perutnya. Agak ditekan, terus dorong pelan-pelan, dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut Niatkan supaya dia keluar lewat mulut Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun كل نفس دقيقة الموت ونبلكم بالشر والخير فينه وإلينا ترجعون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِيَاءُ نَبِيرِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ فَزَدُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّا Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Baratum الله Allahi wa rasulihi lalladhin aahattum min al-mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa لا wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa Bismillah. Keluar lewat mulut Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini dengan izin Allah Fasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un Luar lewat mulut Luar lewat muntah atau sendawa Luar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Bismillah Luar lewat mulut Luar Luar yang tertahan di leher Sassubahana <Sessizia> Ladi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'um Luar lewat mulut keluar mulut keluar lewat muntah atau sendawa sebelah apa yang terasa kan kayak tertahan gitu mau sendawa atau muntah tuh kayak tertahan gitu oke okay. Awalam ya ra ladina kafarwa nasama wati wal ardaka khadam keluar ya keluar sasubahana alladhi biyadihi ma lakutu kulli syai'i wa ilayhi turja'un keluar laut mulut keluar. <tong> keluar. keluar yang ada di perut yang bersarang di perut <tong> yang bersarang di lambung yang bersarang di lambung keluar, yang bersarang di tulang ekor, Bismillah. yang bersarang di tulang ekor keluar, Keluar, mulut, keluarlah mulut, keluar yang tertahan di leher, keluar yang tertahan di leher, keluar semuanya, yang bersarang di dada, yang bersarang di dada keluar. Bismillah. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar khadam-kadam yang masuk lewat amalan, lewat tirakat, keluar lewat mulut. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar khadam-kadam ilmu, kesaktian, penjagaan badan yang selama ini bersarang di kepala yang bersarang di dada yang bersarang di lambung keluar lewat mulut keluar tinggalkan badan ini bara'tun minallahi wa rasulihil ladina ahattu minal musyrikin bara'tun min wa rasulihil ladina ahattu minal mushrikin. keluar lewat mulut bara'tun minallahi wa rasulihil ladina ahattu minal mushrikin. keluar semuanya keluar khadam khadam ilmu kesaktian baratun wa rasulihi laladina hatu wa rasulihi laladina keluar yang tersangkut di leher keluar yang tertahan di leher subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli turja'un Muntah juga mbaknya. Palaknya berat tak? Tidak. Pundaknya? Masih mual? Tidak. Tidak. Masih mual masnya? Bismillah. Ya, keluar. Semuanya keluar. Tinggalkan badan ini. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syaihi wa ilaihi turja'un. Iya keluar semuanya keluar semuanya keluar Kepalanya berat Ayo Bismillah Keluar yang ada di kepala Awalam ya ra ladina kafaruan na samawa tiwal arda kana tarot kon fafatak nahuma fafatak nahuma fafatak nahuma fafatak nahuma Baratun min Allah wa rasulihi alladheena ahadtu min al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi ilalladheena ahadtu min al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi ilalladheena ahadtu min al-musyrikin apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur dengan kakek nenek dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti mendampingi hari ini Dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian Kalau kamu ada di badan ini silakan pergi <coughs> Silakan keluar Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Baratum min الله wa Rasulihi la ladina ahadu minal musyrikin Baratum minallah wa Rasulihi la ladina ahadu minal musyrikin Bismillah Baratum min الله wa Rasulihi la ladina ahadu minal musyrikin Keluar, keluar tinggalkan badan ini Barat min Allah wa rasulihi ilal ladina min al musyrikin barat min Allah wa rasulihi ilal ladina min al musyrikin oh. Alhamdulillah ringan Masih ada rasa berat Tapi masih. Kalau berat, oh, dari kan ya? Masih panas belakangnya? Enggak. Nggak. Masih mual? Apa sesek? Oh, Oke, okay. gini, dorong ke mulut. Keluar yang ada di lambung. Mbak bisa bantu saya dorong belakangnya mbak? Diusap ah itu, dorong ke tengkuk keluar yang masih ada di lambung yang sudah terlepas dari ikatan keluar lewat mulut Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar yang <tuh> masuk lewat amalan yang masuk lewat perantara gotri jantung ayam dan yang lainnya keluar lewat mulut subhanalladzi bi yadihi kulli syai'in wa ilayhi turja'un Tolong tepukkan pinggangnya, Mbak. Iya, keluar, keluar lewat mulut, naik ke mulut, naik ke mulut, keluar lewat mulut. Fa biyadihi malakutu kulli wa ilaihi Iya, keluar dorong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Kasih minum, kasih minum. ringan rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandangan jadi lebih terang. Iya. Ya kan? Ya. Hmm. Alhamdulillah. Ya. Biasanya tuh kayak sendu gitu, kayak kayak ya. sore gitu kan, ya. Ya. Ya. kayak sore Masuk gitu, kan. gitu. Hmm. Kalau dia udah keluar dari badan Seorang tuh. Iya sih. Mbaknya juga ngerasa? Ah, kaya remang-remang gitu rasanya hmm. Kalau dah keluar tu segar Pandangan tu terang rasanya Alhamdulillah <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Ayo kita cek lagi Falamma tajalla rabbuhu Liljabali ja'alahu Daka'u wa kharamu Sasa'iqa فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوْ وَخَرَّمُ السَّعِقَى فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوْ وَخَرَّمُ السَّعِقَى Apa yang dirasakan? ada, bisa Sini airnya mbak Sini, sini Kedua-duanya, okey. Ada tiga. Boleh, silakan. Ayo, dorong. Dari perut, dorong ke mulut. Dorong, bantu belakangnya, mbak. Luar lewat mulut. Luar lewat mulut dengan izin, Allah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma الرحيم qawqala Musa Maji'tum Bihi sihr. Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha Sayyubtiluh Inna Allaha La Yuslihu Amal Al-Mufsidin Wa Yuhiqullahu al Bi Kalimatihi Karihal Mujrimun wadannu niatkan untuk menghancurkan sarang yang di perut. bismillah dengan izin Allah فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الَّذِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Keluar yang sudah terlepas dari ikatan yang bersarang di perut keluar lewat mulut. Subhanallah di biadhihi malaku tu kulishayi wa ilaihi turjong. Keluar lewat mulut. Keluar yang ada di perut. Bismillah. Wa la Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Kuar, fa subhanaladhi biyadihi malakutu kulli shayu wa ilaihi turjaun. Kuar semua yang ada di perut. Kuar yang ada di perut yang bersarang di perut yang bersarang di perut. Bismillah. Keluar. Kuar yang ada di dada yang bersarang di dada. Keluar. Naik ke mulut. Naik ke mulut. Keluaran mulut. Keluaran mulut. Keluar, mulut. Alhamdulillah, besarnya yang terakhir. Ada kayak balon udara gumpalan iya. berapa? Oke. Enggak, ya, balon udara yang tadi terakhir ya, besar ya. Mm -hmm. Besar kan? Iya Besar kan? Nah udah udah keluar juga Udah keluar itu plong rasanya Lebih plong lagi kan? Dari yang tadi kan? Alhamdulillah nah hilang Tadi barusan itu sempat itu berat lagi Sekarang? Sekarang udah Enggak lagi Hilang lain, sakti lagi ada nih Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nah, tidak sakti lagi. Jadi orang biasa. Tuh beli, tidak ya? pengen tidak tidak sakti, tidak sakti juga Tidak sakti. sakti juga ya. Cuman tidak. jadi penyakit jadinya. Tidak. Iya, Ganggu aja. <coughs> Saya ada pasien tuh orang, orang Sumatera Barat. Dia merantau ke Pontianak. Sebelum merantau, kata kakeknya tuh dia diisi, dikasih bekal. <coughs> Dikasih bekal, dikasih khodam, gitu. Diisi, katanya. Nah, setelah itu, dia bilang, saya enggak takut dengan orang, dok, katanya. Mau badannya besar, mau kecil, mau pejabat, mau orang biasa, saya enggak takut. Pandangan saya mereka itu kecil, dia bilang. Kecil, gitu. Hmm. Jadi, saya enggak takut. Tapi dia itu cuman bikin gitu aja. Misalnya, maksudnya kalau dia kelahi, hmm. dia enggak jagoan. Dia cuman berani aja, gitu. Itu hmm. kan Tanggungan, masih iya. <laughs> mant kayak gitu. Kok dia nantang orang, misalnya dia nantang preman, kok premannya nyerang ya dia tidak bisa apa-apa juga. Cuman dibikin berani aja sama kodamnya Nanggung amat kan? Tempat tidak sakti sekalian. <laughs> apa yang dirasakan sekarang? Cuma masih pengen sendawa sih. Oh, coba belakangnya ditepung, Mbak. Fasubahanalladhi biyadihi kulli wa ilaihi turja'un Apabila masih ada Yang sudah terlepas dari ikatan, silakan keluar Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendara Dorong, bismillah Dorong Iya. keluar Subhan himhamdulillah Alhamdulillah. Hmm. habis ini badannya capek biasanya pulang ya, pulang ke rumah <laughs> sekarang lemes ya, ya. Mas karena nanti pulang ke rumah tuh biasanya ya badan tuh capek oh iya. hmm. tapi besok habis tidur besok paginya tuh segar biasanya gitu biasanya pasien tuh habis dirukia, hmm. alhamdulillah. Jadi, misalnya ini kan bapaknya ya, e, misalnya ada, ada jin lah, Terus ini kan diputus sama suami saya, itu diputus sama suami saya aja apa sama keluarga? Ini? Wallahu aalam, nah. yang jelas sama suami, yang dirukia kan suami. Yang jelas itu, insya Allah, kalau apakah dia terputus juga, dengan yang lain wallahu a'lam. Semoga aja begitu, karena kita tidak tahu, Mbak, kalau jin nasabnya itu berapa, kan? Berapa biasanya, kan? Satu itu ke satu orang, dia kecuali jinnya banyak. Jinnya, misalnya, kodamnya itu punya anak buah, misalnya si Khodam jinnya itu misalnya panglima atau raja, jadi kan buat anak buah lagi itu hmm. mungkin anak buahnya ya nyari hmm. lah gitu. Wallahu a'lam ya mungkin mungkin mungkin tidak persis seperti itu. Wallahu alam. Alhamdulillah. Ya ini diantara sebab orang ada jin di badannya adalah karena pernah belajar ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, tuh, kesaktian, kejadugan atau diisi ilmu, dia tidak belajar, tidak berguru, cuman diisi, itu ada tuh banyak di internet tuh banyak mbak kalau mau sakti zaman sekarang tuh mudah tidak perlu bertapa ke gunung sumbing, ke gua, ke tapa di pinggir sungai, tidak perlu tinggal bayar mahal saja, mahar di internet itu ada, mau tingkat apa, tingkat guru tingkat maha guru tingkat master itu beda-beda maharnya, berarti jinnya itu beda-beda juga kalau yang setingkat guru itu mungkin jin jin yang ya cukup kuat lah, tapi masih bawa kalau yang tingkat maha guru itu di atasnya lagi tingkat master di atasnya lagi jin itu kan itu bertingkat-tingkat kuat-kekuatannya itu, beda-beda dia itu maharnya beda-beda guru, tingkat guru mungkin maharnya 3 juta maha guru 5 juta hmm. tingkat master 10 juta mungkin yeah. <laughs> yeah. saya pernah ada pasien tuh dari palembang dia belajar lewat internet dibayar bayar mahar terus sama gurunya yang di apa di internet tuh di jawa gurunya dikirimkan ini mantra suruh ngapalkan sendiri terus ada yang udah di mantra itu suruh ditelan sakti Eh ya, bukan sakti, Buk bukan sakti Ke malah ada gangguan, kayak tadi tuh jadi mimpi buruk, jadi emosi, jadi malas ibadah sakti, enggak, penyakit iya kalau oh, mimpi buruk <laughs> tuh sering buangkan dong bahkan, eh, satu minggu tuh bisa lima kali iya, sering banget tuh, lima hmm. kali seminggu bahkan misal sore gitu kan, ketiduran juga mimpi buruk juga, eh, iya, enggak heran kalau jenya ada di badan tuh kayak gitu Terus biasanya. Mau sholat rasanya perlu banget. Iya mm -hmm. kadang sholat sholat wajib gitu ya. ya. Mau kadang kayak ah semangat seentar si, aja seentar aja. Jadi molor molor. Lagi pun tapi molor molor dan pas sholat juga. Pikirannya enggak itu enggak ditempat, ya. kemana -mana. Kemana -mana. nggak di tempat. Iya. Kemana-mana. Kemana-mana. enggak khusyuk. Alhamdulillah. Semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi. bila, -bila sudah bersih badannya ya. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan istiqamah dalam ibadah. Dan semoga Allah mudahkan segera dapat keturunan ya. Dengan baru ini. Alhamdulillah. Okey, cukup. Alhamdulillah.